بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du subhanaka la ilma lana illa alimul la wa la illa azim Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah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 Tabanlah kaya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabat yada abi lahabi watab ma'agnah anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka. Abdullah hablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai.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 ketangkep bahasa grogi salah tingkah garuk gak gatel kasian ya sudah Ya namanya orang ketangkep bahasa itu mau alasan alasan apa gak beralasan ya harus merasa harus membela diri gemeter gak karu-karuan kata nabi nabi senyum mau apa mas Anu ah, no, rasul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 ini kan termasuk psikologi of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas enam lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan. Masuk ke rumah, tidak sungkan, ada rasa familiar. Rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi da merek dagangan ya. Nah, Islam ini agama yang baik.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 Sudara hadirin yang saya muliakan. Ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita. Pedagang utamakan akhlak. Petani utamakan akhlak. Seniman utamakan akhlak. Mubaleh utamakan akhlak. Pejabat negara utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Sudara hadirin yang saya hormati. Kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat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 pakaian kumel itu hipis-hipis yang datang kemari yang pakaiannya kumuh tambelan, lepis belel padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar lain hipis kita emang benar-benar gembel <tuh> <tuh> <tuh> merasa jenuh, merasa bosan bahkan sebuah berita dari Jerman orang terlalu kaya pulau dibeli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 dua pertiga dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk sepertiga yang gak nyeleweng itulah dan tidak semua bentuk penyeleweng itu karena alasan ekonomi bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri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 keluarga kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu nah saudara-saudara demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsibitaku Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oh, yeah.